Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. <tuh> Oke, kita kembali lagi ke tempat-tempat yang di lereng Gunung Cermai ya. Yang waktu kemarin itu saya siang survei ke Kampung Siluman dan saya itu penasaran, penasaran, belum belum penasaran. Makanya saya mengajak uh, Kang Rohimin ya, datang ke sini sama teman orang rohimin juga diajak karena apa sengaja saya ngebawa enggak cuma satu orang karena apa karena memang lokasinya cukup angker dan takutnya itu ada serangan babi atau yang lain seperti itu makanya saya itu datang bertiga dan sama kameramen berempat dan sebelumnya terima kasih buat penonton yang udah subscribe yang udah komentar tanpa kalian saya bukan lapar apa, dan tanpa kalian juga, kita nggak mungkin membuat video seperti ini, seperti saudaraku. <tuh> Menurut alamin gimana, kan? Ya, baik langsung aja, lah. langsung gitu. Ya, langsung. Karena arunya nggak enak. Oke saudaraku, gini aja ya. Kenapa saya ke sini? Saya pengen mencari. Dan saya pengen mengungkap katanya di sini ada gua, entah itu gua atau itu bekas penggalian pasir atau tambang. Tapi yang jelas tempat itu ditinggal itu udah lama bertahun-tahun dan sudah menjadi sarang dedemi-dedemi sini dan mungkin dari Kampung Siluman juga ada yang pindah ke situ atau ke mana itu Saudaraku. Dan saya juga tepatnya udah di tengah-tengah hutan itu ya. Iya. Tadi saya sengaja nggak merekam dari perjalanan karena terlalu jauh dari sana ke sini. Saya langsung ke tengah sini dan saya langsung deteksi di mana itu tempatnya. Tadi saya akan masukin penunggu-penunggu di sini. Aduh. tuh. langsung kontak ya, Bang ya? Iya, benar. langsung kontak. Wajah, enak nih. Pokoknya kalau saya yang jelas saya akan benar-benar benar-benar nyari di mana itu gua itu makanya di mana. Akan saya cari sudilah. Sebelum itu kita akan tarik dulu, kita masukin dulu ya bang, biar ya, bang. biar kita tanya ya, nanti di mana lokasinya seperti itu ya bang. Oke saudaraku, saya akan tarik lokasi-lokasi itu. Saudaraku, saya akan coba tarik penunggu-penungguan di sini atau penguasa di sini untuk matum dan untuk ditanyai di mana letak gua itu pedih Lampu itu udah di full terang biar jelas semua ini. Udah terang semua? Sudah, Kang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau apa kalian kesini? Hmm. Sepertinya ini bukan uh, dari golongan Islam. Ini mungkin ini penunggu yang sesat di sini. Hmm. tanyakan. Saya pengen tanya, apa bener di lokasi di sini itu ada dua atau bukan tabung galian? Nah, itu terus. Saya mau tanya, lokasinya itu di mana? Oh, kamu jangan, laman, mm. ya, kamu jangan, diam, diam, kamu jangan di mana? <tuk> ini? Ya, ya, saya. Lokasi gua itu di mana? Saya Apa ingin jawab pengganggu saya niat kesini bukannya mau mengganggu, tapi saya kesini mau mengkam. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Uh, bener. Itu memang bekas menggali orang. Sekarang uh. udah ada tempat udah tujuh nih saya goyang saya. Ternyata tempat itu memang bener bekas berlian orang dan tempat itu udah dijadiin. Uh, pergi kalian. Saya mau apa? Cari mati sini. Saya nggak akan pergi. Saya tidak takut mati hanya pada Allah Saya takut mati. Allah nggak kuat. Allah nggak kuat. Oh. Sekali lagi saya tanya sebelum saya masukin kamu sebelum saya tarik saya lagi di mana tempat itu? Hmm, silakan ke sana. Kamu mampu, nggak bakal nyampe kamu ke sana. Hmm. Akan saya cari, akan saya cari, akan saya cari, akan saya, saya temuin tempat itu. Di sana bu ada anak buah saya banyak. Saya tidak percaya sama anak buah saya satu orang. Ada, banyak sekali. Ternyata hmm. di sana juga jenis-jenis uh, juga banyak jenis apa? nyata berbagai jenis, banyak jenisnya dan bukan punya segolongan mungkin. Ii kalian pergi. Oke, daripada kita lama-lama kita langsung keluar aja dulu. <tuk> <tuk> Căng Saudara Ternyata waktu itu bos Begitu saya keluarin Entah apa yang menyerang saya itu tadi terus saya pengen masuk ke badan saya Sampai saya terpental dan Kerasa sesak <tuh> kita langsung aja sadarin Tadi bawa aku ya Bawa nih kang Kita langsung sadarin aja Dan saya sama kang saya sama, sama Rohimin dan temanya akan kita cari tempat itu mau tempat itu dimana kita cari saja yang penting tadi udah ada petunjuk bahwa arahnya ke sana <tuh> memang seperti ini Saudaraku kalau yang namanya bangsa gate itu kadang di luar nalar. Ternyata tadi ya, seperti yang masuk itu berat sih berat banget ya? Iya berat. Tadi juga pas begitu keluar begitu keluar itu langsung menyerang saya dan seperti ada yang mau masuk ke badan saya begitu. Begini pengawal-pengawalnya katanya nggak ada satu orang pun yang bisa masuk ke situ katanya. yang hmm. nah, bener tadi emang iya tadi ada kata-kata seperti itu hmm. tapi mau nggak mau kita harus tetap ke sana ya kang kan mau karena ada petunjuknya di mana tadi itu mengarah ke arah sana mm -hmm. ke arah sana cuman kan katanya itu jauh dan di sana banyak pengawal mungkin sosok-sosok yang di sinilah daripada kita lama-lama masih mending gimana kalau kita langsung aja kesana kang langsung Aduh yang penting yang kamu kamu ya kamu. saudaraku. Terkadang <coughs> kita itu nggak habis pikir. Ternyata sosok-sosok seperti -sosok -sosok itu ya memang seperti Kadang di luar nalar seperti itu. Langsung aja. Di situ. Gimana kita langsung mas? Oke, okay, uh, lampu dikerangin aja ya, biar jelas jalan itu kelihatan semua gitu, senang a um. Lapatan yang hitam, itu. Jadi itu dari ya. terima yang satu ini. lebih u langsung aja kan. Lepas kita tembak lagi aja. Uh. Uh. belum nyampe ke tempatnya aja udah kayak gini ya. masih kita itu kayak dihalang halangin itu nggak boleh gitu ke sana ya, bang ya. gimana kamu masih berani? masih masih oke okay, kita langsung langsung aja ke sana saudara yang tempatnya katanya lumayan jauh tapi okay. tolong ya kameramen jangan lari kalau ada apa-apa ya juga ya, kan? bakalan ya. apa-apa ya. karena kamu udah uh, kita kasih pagar gaib jadi ya. gak bakalan ada yang berani ini nyerang gitu kita ya. yang penting yang tenang fokus sambil gambar ya. ya gitu aja ayo kita langsung jalan aja aja lah 不定谖 mana Kak? Itu. Sini. Ini banyak kuat. Oke. Satu aja semua ternyata Ini seperti Yalah, kan? oh, betul -betul ini mungkin. kenal kena air ya. Iya, iya, iya. Kalau hujan itu mungkin kayak arus di arus air. ada korek tuh baju putih. Iya ya. Atau lagi. Oke, ini gue kita biarin aja lah. Nanti kita niati kan mau cari gua itu. Kita datang ini enggak? Ini duanya ya. Iya. Kamera kamera. Sudah ada. jelas ya di kamera Jelas kan? Okay, jelas banget aja? Yeah. Iya. Biar kita dekati dulu ya, siapa tahu ada apa-apa Pasti. -apa. di sini juga banyak semut aduh dan ya, sepertinya kita kayak dikepung gitu ya kayak ngikutin iya. dan kayak dikepung seperti itu Mas, di area tuh banyak semut gitu sama seperti inilah kondisi yang namanya hutan gimana kan kalau kita coba aja kita masuk ke sini dulu ia. kalian lihat dulu gitu, ayo, cuma-cuma jalan nggak apa-apa, hati-hati ya. dari mana? ini namanya apa ya? ini kamu bekas jualannya zaman dulu ya. iya, saya bekas jualin zaman dulu gitu ini udah nih takutnya itu di dalam itu ada ular atau gimana gitu ya kan apa lagi? apa lagi? apa lagi oh, kamera-kamera masuk. masuk, kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan gak? Kelihatan, kan? kan. kelihatan gak? di kamera? kelihatan Kang? Kamu? kamu yang ngejalan sini, kamu yang di sini. udah enggak ada sepertinya Kak. Dia uh, yang benar, dia yang nunggu di sini. Stamish. Kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Awas. Kita keluar dulu. gimana kalau kita coba masuk, maksudnya itu sedalam apa guanya gitu? Ayo, penasaran, nih, penasaran nih. Ntar coba diterangin aja langsung ya, di ya kan? dalam gue itu ya. Di dalamnya itu ada apa dan seperti apa? Kita langsung aja. <tuh> <tuh> mau udah enggak? Sepertinya uh, dia itu belum pergi, masih di sini gitu. Kayak ngalang ngelang kita itu. Untuk tidak hmm. masuk ke dalam dengaran Kang? dengaran ya, masuk gak? yang segera masuk ke kamera gitu? maunya oh panas banget ya. Hmm. pergi kamu sebelum saya sebelum saya musnahin, kamu pergi. Apa mau saya bakar? Saya pengen tahu tempat ini dan benar di sini sarang kamu. Oh. Okay, gimana kita langsung masuk aja kan? Oke okay, kita coba masuk di sini bunya itu sudah lama apa Awas hati-hati, awas terposok ya Pelan-pelan aja, pelan-pelan <tuh> Awas, awas Tidak, jangan gimana kan kita mau lanjut apa gimana ini saya takutnya itu uh, ini itu takutnya goya apa runtuh gimana ini soalnya ini masih lumayan panjang dan lumayan dalam Wah. tanahnya udahlah sampai sini aja lah coba sini kamera Okay, saudaraku, uh, ini uh, kesananya masih lumayan jauh ya mungkin di situ mentok tapi di situ ada arah uh, seperti belok di sebelah sini di Sebelah ini jadi mentok itu belok sini itu masuk ke sana cuman dengan posisi ini Sebenarnya gua ini uh, sangat rentan sekali untuk runtuh mungkin ini bekas galian apa atau apa saya kurang tahu untuk keamanan kita dan keselamatan kita lebih baik Saya udahin penusuran ini untuk masuk ke goa itu Lebih baik saya keluar lagi Daripada terjadi sesuatu Ya Kang? Oke, kita langsung balik lagi aja Cukup, cukup Udah cukup Takutnya uh, Tapi saya masih penasaran Coba uh. Cukup, takut, kok ini semakin sini semakin rendah banget ya. Dan kalau seandainya. Dan kalau seandainya saya masuk ke sini Ini semakin dalam. Enggak. Oke. Okay. Cukup sampai di sini. Ini malah makin turun ke bawah. Udah naik naik naik naik. Perasaan saya enggak enak. Naik, naik. Takut terjadi sesuatu nanti. Naik naik naik. Ini ada runtuhan kan kayak apa ini, ini di, di sini apa kita tarikin aja kita pindah ke tempat lain gitu ini tempatnya kayaknya menyesatkan iya emang bener sesat di sini tuh penghuni penghuni di sini jadi gimana kalau enaknya kita coba nanti bermeditasi di rumah ya ini. kita tarik penghuni di sini yang penguasanya iya yang penguasanya kita habisin ya. aja gitu ya. oke okay, saudaraku terima kasih penulisan saya cukup sampai di sini aja dan saya juga mohon maaf sekali mohon maaf sekali saya nggak bisa masuk sampai ke dalam karena ke dalam dan belok ke kiri itu dia menurun menurun dan takutnya itu runtuh guanya ya kan? ya kan pas kita jalan juga itu pasti ada ada ada apa namanya reruntuhan reruntuhan kecil acaknya ntar kita ketimbun udah habis lagi tadi situ. Sudah cukup sampai di sini. Terima kasih yang buat yang udah subscribe channel ini, yang sudah komentar di channel ini, karena tanpa kalian saya bukan apa apa dan iya. tanpa kalian itu channel ini nggak ada. Karena kalian mendukung saya untuk penelusuran terus menerus ke tempat-tempat yang seperti ini, makanya kita buat dan kita cari ya kayak lokasi-lokasinya seperti itu. Aku sampai sini aja. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.